Ada itu hari berita di kesemua soal, Di grup, eh, Pernah eh, apa yang judulnya ini jadi sarang Langsung. penipu dunia maya, baris krim bidik Kabupaten Sidrap. Oh, lah, lah, <laughs> kampung Sebenarnya, ini nih, sebenarnya, sebenarnya ini berita lama, nih tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba anu, ada. Ada di muncul Lucu kembali ya, oh, ini relevan sekali nih. Pak. Ini kan tentang hmm. itu, tahu bagaimana baris krim mengincar Kabupaten Sidenden, Rapang di Sulawesi Selatan. Baru ada lucu, bukan lucu apa nih. Ada hal ironis ini yang dia bilang toh e, baris krim ini humasnya. Jadi sidrap ini memang menjadi fenomena di Indonesia. Hampir sebagian besar orang Indonesia menjadi korban setelah diselidiki pelakunya berasal dari, dari sidrap. <tuk> Waduh, terkenalnya Kampung Oke <tuk> Podcast <Rada> <tuk> Cerita Makassar, tempat tak cerita cerita tentang Makassar. saya temannya Ian saya aja. bukan Ancu. saya temannya Dagipul <laughs> kita kembali lagi Tapi di podcast cerita makasar dan yang akan menceritakan <laughs> makasar <laughs> Hari ini kita tidak cerita tentang kota, kota Makassar Tapi kita cerita tentang salah satu kota Yang ya. berapa, berapa ratus kilometer Eh iya berapa ratus kilometer Sekitar 1, 190 Ya sekitar 190, eh, 190 kilometer Sebelah utaranya kota Makassar Dan sayangnya ini kota Sering dapat Image yang kurang bagus di Indonesia oh. Utamanya hmm. kalau berhubungan dengan dunia tipu-tipu Padahal banyak toh, banyak hal lain Sebenarnya yang bisa dicerita tentang eh, ini kota. Banyak sekali orang-orang kibet -orang dari berasal dari dari kabupaten tersebut. Salah <laughs> salah salah duanya ada nah. Ian dan ada Anji. Oh, iya. <laughs> ada pembadana iya. dari Lapang itu. Oh iya, Sidra. banyak orang yang tidak tahu di kalau anak-anak -an dan Quraisy berasal dari Kabupaten Sidrap. Hmm. Tapi tunggu dulu. Eh, hmm. uh, Sidra itu kan singkatan, tuh, Sidenreng Rappang. Sedendra ya. Rappang, ya, gabungan dari ini, Sidra um. um. itu adalah kalau bicara zaman-zaman dulu, ya, ada nah Ini ada dua kerajaan, ini gabungan dua kerajaan, oh, satu situ, kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang, oh. Tapi ada, ada versi lain saya kudengar dari cerita itu Karena, uh, tapi entah benar atau tidak Tapi hmm. men menceritakan itu karena ada Berasal dari uh, arti katanya si Jadi katanya karena menggabungi menjadi dua Apakah kerajaan atau apa dua bersaudara Si Dendreng itu beda jadi Dendreng itu apa? Si itu apa sih? Saling berpengantangan, berapa oh, bergandengan ya, bergandengan, si bergandengan, bergandengan Irenreng. Irenreng. Uh. Sidrap ini. Bugis pasti toh, ya, uh, bugis. budayanya pasti mengikuti Bugis secara secara umum toh. Mungkin hmm. perbedaan ada juga perbedaan kecilnya dengan beberapa daerah Bugis lain tuh kayak Bone gitu. Hmm. Di ada hidra, tidak ada orang, tidak ada, uh, uh, tidak ada orang Cina. <laughs> itu juga. Orang Tionghoa. Tidak ada orang Tionghoa yang. Kayak biasa kan ya. tempat-tempat itu. Kabupaten Kabupaten tertentu ada jualan melalui minimal di Sindrap, dah ada ya, Dari itu saya, dalam itu, entah kenapa itu Saya pernah dengar itu, kalau salah satu kabupaten yang tidak ada orang Tionghoanya Itu keturunan Tionghoa itu Sindrap eh? Siden ya, Sidenden Rapang Ini apa itu? diskriminatif sih sebenarnya Tawa ini, tapi dari dulu yang seperti itu Iya, <laughs> maksudku eh, tidak ada penjelasan kenapa begitu, tidak ada juga Pernah dengar orang nah, ditolak, tidak juga Tapi cuma, memang cuma tidak ada tidak ada sudah tidak ada entah mungkin tidak tidak dilirik atau apa <tentuk> atau, atau mungkin pernah ada kebijakan pemerintah ya. uh, setempat tidak mengizinkan nah dan itu berlalu nah. sampai sekarang di... sih sampai sekarang mungkin tidak mengizinkan ya. ada kejadian um, itu tidak tahu pengusaha mungkin mungkin melindungi pengusaha pribumi atau bagaimana kita nggak paham ya, ya. Tuh, itu di, di luar domainnya kita sih jamin jamin jangan jamin terlalu jauh itu tunggu lo Ibu, katanya apa? Kalau sidap itu, pakai Kejane, ya, Pak Kejane, Pak Kejane, Superman is dead. Sid toh, Sid, Sid, Sid, eh, iya, iya, iya, Pangsit. Pangsit. F U E E F iya, P U N K iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, bahasa Bugis toh. iya, ada tahu artinya? Bukan ano Bukan, bukan eh, cabang, uh, Percabangan air Iya uh, Bisa juga pangka, air, pangka air, air yang bercabang Sungai yang bercabang mungkin ya Tapi bukan Jene dibuka Oh iya Jene-jene bahasa Makassar Kalau kalau bugis Jene itu lebih ke buru wudu, oh, berarti untuk, untuk menggantikan kata wudu Berarti percabangan dalam Pangka, wudu. pangka. Karena kalau dalam bahasa Makassar Pangka Jene itu artinya eh, Cabang air, cabang ya? air. Nah, kalau, kalau Bagaimana menurut Bapak? Apa sih kalau Orang asli Kalau bahasa Bugis Yang buru yang dikatakan dengan pangkai itu pakka tapi bukan percabangan apa sih kacu uh, apa itu ada ujungnya bisa mengait begini pengait pengait oh anu kayak tangannya hook tapi ya, ada hook ada hooknya hanya <laughs> uh, gitu, ya, kapten hook pangka jen. tapi tapi itu itu Pak itu sebenarnya bukan istilah resmi hmm. kalau uh, pangka jenny ke kan memang iya Bangka Mm. Kalau pangsit cuma an, an, oh, ya. yang saya tahu Kejatan, yang an, an, an, an, an, an, tidak an, an, an, an, Yang di, di, di, di, di, dikenal aslinya an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, an, dari eh uh, kabupaten ke pengrajin kepulauan justru pangkepnya. Uh, iya, jadi kalau orang sebut pangkep itu berarti yang kepulauan. Tapi ya, kalau dia bilang pangajene berarti itu Sidrap. Sidrap. Berarti kerap pasti ini Ian waktu masih masih ale-ale itu pernah kok tulis ini ndak? To the Sea the Rap. Oh iya, yeah. Sea the Rap. Yeah, from Sea the Rap. Oh yeah. Kan dibindar ke, kan, dibindar. Di <laughs> I'm from Sea the Rap. Sea the Rap. Jadi kalau bilang, <laughs> eh, orang Anda pernah lihat itu di to rumah, rumah rup, To Sea the Rap. Roma customs besar, besar, besar sekali dengan si the rat. Banyak <tid> jalan landa lorong berapa gitu. <tid> Berarti orang seberapa ya, ya. si Kita pakta-pakta cidera dulu dicerita, di cerita awal di awal-awal ini pakta-pakta apa di ya, mungkin tidak banyak orang tahu. Fun fair. Uh, satu adalah eh kalau saya, saya adalah salah satu kabupaten yang tidak punya tepi laut. <tid> <tid <tid> tidak ya. ada lautnya. Iya tidak, tidak ya. ada. Enggak lautnya. Tapi ada danau. Iya danau ji dan apa seden ring seden ring seden ring deno tempe, anu oh, tempe wajar tuh iya anu kita anu bersambung gitu sekarang sambung, si iya. juga jadi uh, ini di uh, produksi listrik ada mit pt pltb uh, pembangkit listrik tenaga bayu bayu bayu bayu, bayu di iya. bayu angin oh ya segi ah. air air apa air way banyak <laughs> bukan maksud bahasa kanusa saja eh iya iya bahasa seker iya. itu intinya adalah uh, penghasil tenaga listrik eh berhasil listrik tenaga angin pertama di Indonesia Indonesia. Eh, Indonesia Indonesia saja ya bukan Asia Timur Asia Tenggara nggak tahu setahu ke ini nah sebenarnya banyak di Indonesia cuman ini yang paling besar memang banyak pasangin di, di nggak tahu berapa mega berapa mega itu kayaknya satu giga Ah, tidak. Wah, oh, sama salah satu gini. Satu tera, satu tera. Ya, kan? oh, lagu juga e e baru terus. Saya, apalagi gue, baru itu. pernah masuk ke Ini. situ. Baru gak lewat Soal... Soal danau ini ternyata adalah awal dari kalau bicara legenda, awal dari terbentuknya kerajaan Serenreng. Jadi uh, konon, berdasarkan uh, Lontara, uh, ada tujuh, ada raja dari Toraja. Justru nah ini menariknya, nenek moyangnya orang Sidrap ternyata dari Toraja. Uh, uh, Jadi konon ada raja, kemudian dia bersama beberapa anaknya pergi cari. Klik ke gitu, cari air, dapat di ah, danau, danau, itu danau, danau, oh, ya. ya, jadi danau, danau, danau, danau, baku danau, itu danau, danau, itu makanya disebut si danau, danau, danau, danau, danau, danau, danau, danau, dan Jadi, satu lagi, iya. dan satu juga iya. yang, eh, yang saya ingat. Tuh, kalau bicara di Sidrap, ini kabupaten yang menyebut terminal dengan nama Kandang. <laughs> iya, betul. Karena ada sepupu, orang-orang rapang tuh dulu tuh kesana. Kan, iya, iya, Kandang apa tuh? menginap ke rumahnya. Ini... Terus, nah, Najam, nah apa isi teh di Kandang? Heeh, nah, dalam bayanganku, Kandang ini... Eh, pergi ayam ke apa tuh pergi ternyata pergi ke terminal karena itu waktu itu di rapang itu yang paling rame, kan tidak yeah. jalan dari rumahnya itu kandang betul kandang, jadi oh. sampai sekarang itu masih masih masih disebut masih disebut kandang jadi dia itu kan eh, kalau rumah kan juga eh bekas pasar ah. Nah, yang yang kandang itu adalah bekas bekas pasar, pasar bekas dua kali, pas. <laughs> bekas, itu. Bekas pasarnya, Pak. Pasar. Iya, itu di, di di itu yang pertama jelapang, jadi pasar, kemudian ada terminal untuk mobil, terus pindah ke dekat rumah. Kurang pindah lagi sekarang. Nah, oh. Tapi yang di sana disebut kandangnya, tapi di depan rumah aku tidak disebut kandangnya. Sampai di <laughs> depan disebut justru disebut pasar lama. Itu saya saya nggak itu sekali kandang, Kandang. Oh, apa dia kan ternyata bukan kandang mobil. Baru di ano baru di di bangkajeni atau di tempat lain tidak disebut kandang kayaknya di. Itu misalnya. Di <laughs> rapang je. <G. laughs> di rapang G. Lebih khusus ke rapang. Dan ini juga kalau bicara si yang satu yang juga saya langsung ingat itu ini je itu nah, itu hanya di daerah daerah, daerah daerah daerahnya itu. J. Apa je aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, itu aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, berarti aja, aja, eh. ya, eh, tapi... ya, ya, iya. kota dua kota aja, aja, aja, aja, tapi yang menarik aja, aja, Sidrap tuh aja, kabupaten yang banyak banyak menarik kota Pangkajene. Pangkajene. Kan biasa kalau kabupaten mana tadi satu gitu. Satu ji yang menurut Ya, yang yang yang muncul sebagai eh ah. uh, yang dikenal begitu di Panggil dikenal ya, sebagai kotanya tuh daerahnya tuh. Iya, ini kayak kota kembar ini ya. Iya. Ya, itu tadi kalau Pangkajene nih hmm lebih ke pemerintahannya ini ya oh, iya. uh, administratif itu ki pusat, pusat pusat pemerintahan di sana rapang kantor logika, bupati misian instansi di situ ya, kalau rapang bisnisnya betul uh, uh, iya. ada, ada, ya ada ada ada ya? yang pemerintahan ada yang bisnis itu kayak ini tahu Aduh. ya kayak kota-kota di Eropa kan babanya ya? itu kota di Eropa begitu Amerika ibukotanya di mana daerah yang? Iya nah, kayak itu. Amerika ibukota Washington DC hmm. tapi pusat ekonomi di hmm. Los Angeles misalnya. Hmm. Orang -orang Belanda gitu tau? Tapi itu itu juga yang FDF. membuat hmm. orang, orang sidrap kalau di Makassar gitu ditanya ki, kau sidrap mana ki? Nah ya, kalau yang orang yang kalau bukan orang sidrap bertanya, mereka akan menyebut dua itu. Orang pakai jenek Orang uh, rapang Padahal mereka ada di Daerah, Berada dari, di desa lain, lain e ya nah. kecamatan lain dan sebagainya Sebenarnya ada, gini ada gini tiga sih kalau nyan, saya Tandrut Tidong saya biasa juga Termasuk Tandrut Tidong sebenarnya juga termasuk Kalau saya ditanya ke orang mana Saya bilang saya orang Tandrut Tidong Nggak orang Tandrut Tidong Iya <tid> <tid> tapi memang itu yang, itu yang sering uh, Karena biasa tuh kalau ada orang yang tanya Oh si Tandrut mana Tapi dia datang tahu saya orang Tidong Dia kan bilang orang rapang Saya kan langsung muncul Wah satu kampung di mana? gini apa terus Nata, disebut Nata, di baranti nasebumi. oh bukan terapeng cuma ya mungkin karena itu yang tapi dekat-dekat aja tau kalau baranti iya dekat-dekat tapi kan tetap berbeda anunya no oh yang agak aneh kalau Tata... zaman koro terapeng koro tinggal datang rutin dong nggak bila semua bela bela orang mana sih bela orang eh, orang sedenreng di mana gitu di mana sih di sini eh jadenreng eh di mana gitu pangkajene di ano eh lawa woi belum Terus, Ian, hmm. uh, yeah. betulkah itu banyak ini? Yang itu kan istilahnya yang penipuan, dan itu kalau tidak namanya Pak Sobis. Ya, uh, betulkah yeah. memang banyak itu? <laughs> <SIL Base -se> Saya tidak pernah secara, secara nyata dia membuktikan Tapi kalau diberi tadi ya Ada pasu bisa menawaran Sidra sampai Ini nanti yang ada. jadi <SILENCIPANTI> itu, itu yang jadi, jadi salah satu apa, apa hal yang membuat Yang membuat, membuat Sidra sindra, jadi, jadi salah, salah satu yang membuat Sidra <SILENCIPANTI> <dia, SILENCIPANTI> dikenal Sampai-sampai <dia>. <SILENCIPANTI> ada itu podcast besar Podcast Unfaida Podcast Pernah bahas iya. tentang penipu online Disebut lalu itu Ya, itu kan mereka kalau salah lagi bahas-bahas tentang kota-kota ya, ada tuh kota ini, kota ini, ini nah, satu kota. Dia, dia, dia bahas Apakah? tentang penipuan, penipuan online oh iya betul, penipuan Terus, Terus langsung satu orang yang, ngomong ya. mereka tuh kalau nggak salah asalnya dari ini deh, Sidrap iya ada tuh, ada satu kampung ya, walaupun, tuh, itu ada satu kampung tuh walaupun walaupun mereka tidak tahu itu ada di ya. provinsi mana, tapi lagi disebut apa gitu ya, nah. Sulawesi cuma, gitu. cuma tapi, bisa disebut begitu deh, Sidrapnya, jadi artinya di dunia tipu-tipu lebih terkenal sidrap daripada Sulawesi selatan sama kayak lebih dikenal bahan daripada indonesia nih ya. nah itu kita, kita atau sedih ini, kan? kalian, kalian berdua ini sebagai orang uh, yang berdarah sidrap ini silahkan tanggapan kalian seperti apa itu nih, kalau kami sih, kalau secara kami yang bukan malaku ya biasa jadikan percaya dan maaf dong, tapi diapa sudah terlanjur begitu biasa kalau ada yang ngel pun begitu, teman itu tanya, bilang, kayak kok mondro sih ngomong gitu, jadi tidak ada Tapi betul itu, nah, ada beberapa itu memang yang uh, ketika dia hmm. kan saya pernah juga atau ada yang terlanjur ngomong begitu dari ya. logatnya saya sudah langsung tahu, hey, hmm. temannya dia, ya iya, temannya dia iya, nih Siapa yang pula bisa yang bisa impersonate bahwa naskah, naskah tidak abis. siap kak. <laughs> Hai, <laughs> katanya dari person. Halo, selamat gitu. malam. Benar dengan ya. Bapak Ian? Salah-salah, dari itu enggak begitu. Tidak, Tidak harus tidak Bagaimana bagaimana? Bagaimana? Bagaimana ya? Selamat malam dari kami dari Jakarta, Pak ya. Kami menjelaskan, Pak ya. Kalau kami dari pusat, Pak ya. Banyak Paknya, Pak ya kayak Bapak tahu kan, Pak ya, kalau ini lagi mengadakan undian Pak ya. ya. Ini langsung menelpon dari pusat, Pak ya. ternyata Ya, jangan jangan ya, pelaku sudah ya. sudah lumayan mirip kah jangan jangan kau pernah <laughs> baru magang <laughs> baru magang sudah baru magang sudah lansia ya, nanti lansia tobat itu maksudnya kalau dia mereka mencoba meniru cara apa customer apa ya, customer service, service layar customer service iya <laughs> pak ya nah, <laughs> tapi dengan ya kan orang bugis itu salah satu kita yang kita pernah cerita di podcast lalu keto kalau sehari-hari kita jarang sekali ki berbahasa Indonesia, Indonesia. Uh, jadi begitu mencoba menggunakan bahasa Indonesia yang baku aku akan kedengaran aneh zaman aku kalau bicara ki menggunakan kata Uh, ya, kamu mau pergi ke muka, nah. uh, wih, <laughs> maksudnya depan itu dong. Jadi, lah, agak aneh ya. Begitulah terjadi ketika dia mencoba ya. Selamat malam, eh, ibu ya. Kami menginformasikan bu ya sudah di, nah. sudah diundit. tahun malam. Apakah ibu menonton bu ya? Kami dari kantor pusat baru pas jayaan Ini sih ini miris sebenarnya tapi harus diakui memang Iya, ini sebuah hal yang uh, terjadi tidak kai banggakan tapi tidak bisa disangkal begitu Benarnya, ya. kira -kira, tak, kira? Kalau, kalau mau kilap uh, sisi bagusnya ini hmm. sebenarnya mereka ini kan sebenarnya entrepreneur tuh ya Cuman <tuk tuk tuk> <tuk> mereka pandai kan melihat gak. peluang, pandai melihat peluang. Begini juga eh dari segi ini toh bicara lagi soal sejarah uh. budaya dan sebagainya nah. para sidrap itu memang konon punya empat keahlian. Oh. Ya. Ah ya ya ada ya. Eh, pandre bola, mm -hmm. tukang bikin rumah, jago bikin rumah. rumah. Pandre ulawo, pandre heeh. Uh. jago bikin emas, tukang emas toh makanya banyak tukang emas itu orang sidrap. Nah, eh, kemudian ada pandre, besi? pandre apa, satu sih? Pandre besi, pandre besi, kah nah, iya, satunya, satunya pandre ada, pandre ada, pandre ada, Ini ada, ini yang, yang kemampuan berkata, berbicara tahu, berbicara oh. ada, ini ada, orator ada, ada, apa nah, nah pas iya. ini ada, sini kayaknya mau ada, ini ada, ini ada, lari ada, ini ada, ini ada, ada, <laughs> iya. Dia. iya. Kenapa? karena Kenapa? Ma ah. maksudnya dengan banyaknya itu membuktikan bahwa ada orang yang kena dengan segala kekurangan mereka berbahasa Indonesia lah dan sebagainya tapi mereka ah, punya ah. satu hal yang pendiri. bisa membuat orang yakin begitu loh. Masuk ada tuh orang yang tahu ini dari Telkomsel dan nah, dulu iya. kan waktu awal-awal itu kan wih enggak sekali dulu awal-awal. Artinya bagi suruh mereka pergi tuh, beli pulsa. Mereka tuh pintar melihat peluang. Dia tahu tuh ini hmm. ada ada peluang ini dan mereka Adi. dengan, dengan kepercayaan diri tinggi walaupun sebenarnya skillnya itu tidak yeah tidak mungkui nah, fakta, fakta fakta unik fakta unik yang saya dapat ini toh ah. saya malu aku ini karena <laughs> absurdits sebenarnya ada kelihatan muka Bapak memerah dekatku toh nanti harus polisi gender hari ini di kampungku katobat oh. juga mungkin iya ya. itu ya. katanya Mama minta pulsa itu katanya dulu hanya ah. iseng anak kecil iseng SMS-SMS ah. begitu ke banyak orang masuk ada pulsa Masuk masuk masuk pulsanya akhirnya jadi Pola umum. Hmm. Jadi ya jadi jadi mata pencarian nih Iya ya, ya, itu itu begitu itu bagus kita bahas itu tentang bagaimana dari awal itu mulai HP dipegang sama orang kemudian bentuknya pun bentuk penipuan juga berubah dari SMS nah, kalau, kalau dan sebagainya. Awal yang saya tahu ini belum zaman ah. belum banyak belum marak HP itu kupon undian. Eh. Ya kasih masuk di sabun dan dikasih masuk. Ah pertama itu terungkap di karaoke. <laughs> Betul. Karet, tapi Betul. Itu karet, karet. <sukur> dikasih masuk di di Kemasan ring apa begitu deh. Uh. Iya, kemudian situ mencantumkan, eh, kapolda, yeah. apa, bla <laughs> apa logo di situ, dan di situ modus, modus, yeah. modus, modus, modus, modus, modus, pertama direkturnya Unilever, berada modus, modus, Ada modus, modus, modus, modus, begitu modus, modus, modus, modus, modus, modus, modus, modus, seperti mulai sekarang limit telepon. Betul. Kayak sekarang kan ada, ada <laughs> dulu di, di bungkus-bungkus tenggo di, di, bungkus -bungkus tango, hmm. di ya, uh, itu deterjen. itu ada. Semenku, saya kan, pen, dapat, saya kan ya. penjual di pasar. Eh, rumah saya kan di kompleks pasar. Hmm. Dan jual-jualan begitu, jadi biasa kalau ada yang kena, ada eh, keluarga datang dengan bangganya, dengan, woi dapat mobil, mobil, mobil dan sebagainya, dikesau. Penipu, bay dia malah marah, kok iri <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Iya, karena pada saat itu belum dimarah tuh Baru mah Belum di kedengaran secara meluas Tapi kami yang penjual sudah sering dengar Karena kayak komunikasi dengan pak, eh, kampas mobilnya dan sebagainya Jadi biasanya sampaikan nah, okay. ada itu sekarang begini-begini Penipuan-penipuan Dan memang edit eh, Apa? Kuponnya itu memang meyakinkan, jadi begitu dia datang kalau, kalau ini memang kalau bagi orang yang tidak tidak hmm. apa tidak terbiasa itu dengan visual memang meyakinkan, tapi kalau terbiasa, yeah. karena karena saya, karena saya pernah dapat temanku tuh, hmm. karena saya biasa dengan visual, jadi saya tahu gitu kayak logonya gepeng terus yeah. itu Betul. printnya itu pakai printer biasa, jadi kena air. Yeah. Nah, air hilang di hurufnya apa segala macam? Baru cara, cara selectionnya juga kasar asar. Ya, kata-katanya -kata, <laughs> kata juga kata-katanya Kata-katanya tidak tapi, jadi. Kata-katanya tapi, tapi, selamat tapi, tapi, tapi, tapi, selamat Pak ya tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, mengarah ke sidrap, enggak enggak, karena kita belum ini belum apa ya belum ya belum juga sama sekarang berita, jadi kita enggak tahu siapa ada, tahu dari ya. mana ini. Pem Tapi pen kita, penipuan penipuan uh, itu berawal HP, dari situ. ya begitu ya, kena ke HP, ke HP, HP yang masih nah, bisa SIM, yang yang 3G tuh, HP 3G. Telepon yeah. Ji, SMS Ji sama oh, senter Ji, <laughs> nah, mulai, dari nah, mulai, mulai, mulai, mulai, SMS. Nah, itu mulai, SMS. Wah. mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, apa mulai, soal itu? Ke tahun berapa? mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, mulai, sepuluh kali, dari hmm. kampungnya bapak. Iya. Ah, mereka cerita kalau kerjanya begitu. Eh, oh, bareng mereka mau ke Jakarta. Ah, dia pergi apa Jakarta? Ik ah, kerja tahu ah. Ik kerja. Dan kerjanya itu tinggi juga. Begitu. Oh, nah, jadi bukan medi, ah, bukan medi kampung, bukan. jadi dia naik level ke pusat medi, ditanya di pusat. Iya. anak apa pusat? Bayangannya e. begini. Mereka itu sudah pakai communicator. Ya, sembilan -no. puluh ya. E -ya ego, ego, ego, ego. Ya, yang tahun, okay, tahun segitu harganya sembilan jutaan. <gul> dan nomor hak nomor HP <gul> maupun sel saat itu masih, masih seratus jutaan Oh, 1 jutaan. Oh, jutaan, oh eh. ya, semahal, deh, Iya, semahal di. Mereka sudah pakai, mereka sudah pakai. Sudah pakai ini. itu. Jadi hmm. ini yang saya mau bilang pas Sobis ini sudah lama. Ya. ya. Sudah dari tahun sembilan puluh an akhir lah, atau mungkin sembilan puluh an Aw, awal dua ribuan. Iya. Belumnya? Tapi iya tapi maksudnya kalau si, si, si itu kan belum pakai HP tuh 90-an kan masih, Ake, HP, masih Mereka Ake, sudah kan kalau komunik, komunik, komunik, komunikator itu kan awal-awal 2000-an. Oh iya, 2000-an ya. Iya, doch, saya salah -an. ingat. Bertawal 2000-an lah. Awal 2000-an. 2000, ya, 2001, 2001 mau kalau mau Ki. Okay. Tidak jangan, nah, Sehat itu hari masih belum belum pakai guli. Eh, lagi iya, kita iya, keliru, <laughs> Saya kan kuliah 2001. <laughs> <laughs> siapa yang kasih guli siapa yang kasih kenapa nampaknya bertengkar. Ah, juga. Ah, sobis juga. Sobis lagi, sobis ternyata Tapi, tapi, tapi, kira, ya, tapi, dari tapi, dari tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, ya, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, pak ya? Baik. ya tapi, tapi, itu tapi, tapi, ya tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, terima kasih pak ya tapi, tapi, yang tapi, pak tapi, sudah di Jakarta Ya, sudah hmm. nasi, sudah nah, <SILENCAN> itu benda, itu benda, itu ke media. Jakarta kaki supaya orang supaya di daerah itu kedengar berpikir jadi Jakarta. Uh, iya iya jadi, jadi Tidak masalah ketiga, pekerjaan yang penting kalau orang -orang bilang ke, ke Jakarta kerja oh, pasti tidak, bagus kerjaan. Kalau selalu bawa uang banyak dan, kan bagus gitu kalau saya pikirku adalah mereka eh, meluaskan, meluaskan, meluaskan sayap. Meluaskan, melebarkan sayap ya. Karena karena ada di Tempo satu tahun berapa dari bulan awal juga, antara 2001-2002-2003, ada hmm. di Tempo majalahnya satu halaman ah. ya, menyebutkan pelaku begituan ditangkap. di Jakarta. Di Jakarta ada dua daerah yang disebut dan itu kampungku gitu ya. Hmm. Orang orang orang dari kampungmu tapi tinggalnya di Jakarta. Ah, ah, ditangkapnya di Jakarta. <laughs> Iya, kalau saya sih bagi kedokji itu supaya ditolak di orang-orang di daerah bilang, itu oh, kerja benar ker kerja ini yang luar. Yang ada yang, ada oh, mungkin kita yang pergi ke Jakarta saya tidak tahu ya. <laughs> ah, ada di teams. Oh, berarti <tuk> ya, ian iya, ini <tuk> levelnya masih di Sidrap, ancu iya. sudah <tuk> Jakarta nih <mie>. eh, <tuk> Bukan, <tuk> <tuk> bukan <tuk> begitu maksudnya Pak? Teman-teman, temannya masih tidak ke cabang menurut cabang? Menurutku jumlah Menurut juga atau ketika dia di Jakarta itu supaya dia lebih mengenali medan. Ah, Jadi ketika dia telepon orang, kan saya pernah juga ada hmm. begitu tuh, nelpon dia bilang, "Ya Pak, saya kasih tanya di kantor Telkomsel mana ini?" Dia sebut nih, di jalan di, di ya, jalan ya, ya. di jalan <laughs> tamrin, Pak ya? Ya, ya, ya. Di kantor pusat ya. <laughs> di kantor pusat Di kantor <laughs> pusat di jalan ini. Jadi kalau dia dia di kampungnya Ji, dia tidak tahu itu Telkomsel di jalan ini. Nah, hmm. kalau dia di Jakarta kan tidak nah, tahu gitu, oh, jalan. Minimal uh, ya bisa menyebutkan beberapa hal tuh. Beberapa tentang Jakarta uh -huh. jadi orang lebih percaya Ka karena yang pernah saya dengar itu kalau di kampung mereka mereka itu kerjanya di kebun ya. di kebun kenapa tanya kak tanya kak kenapa kenapa Iya kenapa di kebun karena di kebun lagi oh oke pulang balik karena karena uh, salah satu tempat yang bisa agak tenang begitu ya. tidak ada suara-suara oh, ayam suara dan tidak dilihati orang bekerja kerja gitu jadi di, di, di, di kebun kebun apakah sembarang yang oh. agak jauh dari. Nah ini saya kemarin waktu di kebun juga. secara, ku, secara, secara kubur, Ini oh. nah, sekarang lagi di kebun ya. secara kubur <laughs> kan itu ada saya juga ya Pak. di situ ada berapa motor itu di rumah-rumah kebun kan eh, makamnya bapak itu. Nah, ada kebunnya was ke itu. Iya. Ah, ada berapa ada beberapa orang di situ. <laughs> yang oh saudara metik oh, lagi bekerja kayaknya semua nongkrong-nongkrong. <laughs> iya, ada HP-nya. Iya. apa coba kalau orang biasa apa coba dibikin di kebun? Kan kentara situ, kalau e, hmm. mengerjakan kebun atau apa, atau ya, nah, ya, gue cangkul, bawa, bawa HP. Iya, <laughs> oh ini keren, necis game gitu apa? -apa. Hmm. Oh jadi mereka itu maksudnya seketika bekerja, berpakaiannya juga necis ya, pakaian kantor tidak, tidak, tidak <laughs> tunjik tapi rahasia ya bukan bukan pekerja bukan pekerjaan ah ini gitu, gitu ya, maksudku masih masih ya kan di kita orang pekerja kupon yeah. seperti apa pakainya uh, mereka iya. ini berpakaian rapi pak ya iya <laughs> pakai nametag pak ya pakai nametag oh, <laughs> <laughs> <laughs> jadi itu itu tadi kan dari dari kupon Terus ke SMS Terus masuk ke telepon Eh itu kan katanya perkembangannya dari belum banyak HP masih telepon terus mulai ada HP SMS mi terus ada juga yang ada juga yang bikin website palsu kloning yang itu itu meningkatkan itu itu skill skill baru lagi itu ya kalau siaran orangnya sama atau bisa jadi orangnya orangnya sama atau sosial.lospot.com yo atau karena domain gratis karena begini menurut itu kalau pada saat di zaman telepon kita bisa kita orang sulsel ini bisa meng, apa ya bisa, bisa kita tahu kalau ini orang dari dari logatnya kayak tadi oh, di beda-beda beda, beda. mereka sudah menguasai logatan mereka belajar logat mereka Oh iya Pak ya. itu ya Pak ya pakai ya, pake, ya pake baik pak. <laughs> ya, hilang nih hilang indah kentara kalau dorong ah, ada tujuh beberapa Kak ada ya berapa kata-katanya tuh yang memang tidak jarang sekali orang ya, berbicara. Apabila bapak tidak ingin menggunakan oh, iya, iya, ya. Iya. Iya. Gimana pak ya? Apakah siap penuh Apabila bagaimana? Apa itu lagi? <tuk> dan baru <dan>, uh, <tuk> biasanya biasanya biasanya dia, dia tutup dengan hati-hati dengan penipuan, pak ya? Itu <tuk> <tuk> <tuk> jelas dia bicara cepat uh, membuat orang tidak sempat. Tidak, berpikir. tidak sempat berpikir, Kenap. ya Mungkin salah satu alasan kenapa ke Jakarta adalah ingin ya mempelajari bahasa aja, mem aja. membiasakan, Bisa membiasakan biasakan. telinga mendengar oh beli caranya orang berbicara. Saja, <laughs> uh, Bisa nah. aja, uh, tuh, aja, uh, tuh, aja. Udah pakai aja kata aja, gue. Gue belo dia. Bebelo, dia. <laughs> yang uh, yang, ada yang satu itu, yang kembali itu tuh yang, yang saya gemes sebenarnya itu yang yang bikin, eh, eh, apa website, website palsu? Gua sekali, perbaiki, perbaiki deh. Mau sekali perbaiki, ya? Iya, iya, iya, begitu. Iya, iya, iya, iya, kalau kita di, ya, ya, kalau kita bisa kalau kita bersokan pelatihan, iya, bersokan pelatihan. Iya, bersokan Iya, bersokan pelatihan. yang, yang, wosok. yang dapat mengelabui. Baru kita iklankan, eh, bicara lagi soal evolusi itu. Bisa yang di twitter kan marak itu yang kayak akun-akun. BRI, BCA, oh, iya, iya, um. yang iya, iya. saya curiga mereka juga itu. <laughs> <tuk> yang Jadi, ha Halo BC4 tuh, jadi kayak kelihatan iya. Halo BC4, <tuk> kalau saya sih yang lebih ke e evolusinya adalah ke, Kalau dulu kan handphone hanya betul nelfon, nelfon SMS Jadi ah. ada ke telepon, sekarang ke sosial media Jadi yang kayak uh, masuk ke telegram, instagram Itu kan kemungkinan juga bisa jadi pelaku yang sama yang berevolusi, yang ya, belajar. oh ya, sekarang beneran. orang lebih lebih banyak mikau WhatsApp dan sebagainya. Ya, kami dari PT Telegram. Lalu, ya. ya, ini tidak ada <laughs> pi, tidak ada sesuatu. Uh, Pak Tien menyatakan itu orang dari dari Sidrap, tapi dulu, kan itu ya. uh, tentu saja setelah dengan trek rekor yang baik, <laughs> trek rekor yang baik di sesuatu yang tidak bagus, ya jelas tentu ki. saja akan akan mengarah ke sana kiri, jelas sih, ya. jelas iya, iya. Iya. jelas ke, eh. Mm -hmm. Jelas ke eh, apa, track recordnya ya mulai dari kupon-kupon mm -hmm. eh, Terus masuk terus SMS, kupon. kemudian telepon Bisa jadi mereka berevolusi yeah. juga Telepon-telepon ini kan banyak macam ya Ada yang, eh, kalau yang pernah saya dengar teman cerita Ini teman cerita juga bilang temannya yang begitu Saya tidak tahu ke dia Apakah dia pakai istilah hmm. teman oh, anu eh, Kalau saya pernah dengar itu kayak, dia, dia menelpon mengaku dari eh, provider maka nah. dari provider menyampaikan bahwa ibu dapat hadiah Ini ada games yang harus ibu selesaikan yeah. Kalau selesai nanti akan dikirimkan sejumlah uang 1 juta atau 5 juta nah, Sekarang ibu harus ke counter segera Segera oh, belikan beli, pulsa. Uh, beli Beli pulsa dan uh, biasanya awalnya itu mereka harus beli kartu eh, Apa pulsa gesek Jangan pulsa ditransfer. Ya nah. Nah, ibu nanti uh, beli pulsa minta sama pulsa, sama penjual pulsa, uh, pulsa gesek yang seratus ribu. Saya dulu paling maksimal seratus ribu, ya iya iya. Nah, seratus ribu. ribu. Nah, di situ akan ada kode, kode rahasia, Bu. Begitu, <laughs> kode rahasia, sebutkan nomornya. Hey enak sekali di sana dia tidak tahu nomor teleponnya. Dia bisa langsung apa sih? Top, apa lagi? Top up, jadi top up, top up ya. Dengan dengan memasukkan itu kan begitu dulu yang GC Nah, nanti itu berubah, berubah setelah yang masuk. Nah, eh, memasuk, tidak ada yang gesek. Transferan uh, karena kan ada, ada jejak telepon. Kalau begitu ketahuan kiamat. Iya. berapa yang diisi. Ini kalau ini kan setelah ambil kodenya, setelah uh, bisa pakai di nomor manapun, bisa dipakai nomor manapun. Jadi itu muncul juga. Eh, kita dapat jadi juga mungkin semua di pulsa tembak. Bagaimana itu? Nah, kita. Maksudnya, gue udah pernah kirim dengan pulsa tembak. Ada pulsa tembak. Jadi misalnya kalau dulu, kalau beli kirim pulsa seratus dulu berapa kita belikan? seratus lima seratus lima, kursetnya mbak itu puluh 90.000 oh ini nah, yang, itu. Tidak, yang tidak bertambah masa iya betul, di, di, di transfer yeah. G, kayak di transfer so, G, itu yeah. berasal dari nah. situ nih, dari jadi, situ pulsa. berasal nah. jadi ini, ini of the record kayaknya nah. Oh, no. oh, oh, <laughs> of the record baru jadi, di podcast baru dicintai. ini mungkin banget ya ini of the record nah, ya jadi, okay. pokoknya, ya. jadi ada gitu. kalau, kalau ada yang dengar kini, jangan cerita ke orang lain Iya, biar ya, dia dia, biar orang dengar sendiri. Iya tahu betul. Iya. Kenapa, kenapa? Ini ini derkore. Jadi ya, Saya pulsa hari pergi ke Citrap. Saya lagi diudin minum kopi sama sepupuku. Ah. Ah, habis pulsa dan saya harus menelepon. Saya sepupuku di mana penjual pulsa dekat? Ah. Nah, kebetulan eh, sepupu datang sama temannya. Ada oh. orang di situ orang lain. Ada orang di situ orang lah, lah. lah orang lain bukan eh, minum minum kopi oh, juga. Ya. Ya. <tuh> Teman di sepupu ya terus. Oh. Eh. Aja mungkin perjam mungkin beli, eh, ini ya. mah, kita berapa? Berapa nomor tak Saya kasih nah. ki, atau kita mau langsung sendiri isi ki? <laughs> pulsa tembak ini tuh, pulsa tembak ini masih iya pulsa, ya, pulsa tembak ya, transfer pulsa, transfer temba, pulsa, transfer transfer pulsa, bilang pulsa, transfer pulsa, transfer pulsa, transfer pulsa, transfer pulsa, pulsa, transfer pulsa, transfer pulsa, transfer pulsa, transfer pulsa, transfer dia ya mau bayar nih, jam ya ya bayar nih. Kan, jam lagi bayar nih. Kan, jam lagi bayar nih. Kan, jam lagi bayar nih. jadi jam lagi bayar nih. ada jam lagi bayar nih. Kan, jam lama bayar nih. sekarang jam mungkin begituan nih. Ya. dan dengar-dengar hmm. juga ini orang kurang meninggal nih. Dan, nah, dan kemudian lagi bayar nih. Kan, jam lagi bayar nih. Kan, jam lagi bayar nih. Kan, jam lagi bayar pilihan Kan, jam lagi bayar nih. Kan, jam lagi meninggal orang, jangan jam iya tidak maksudnya tidak anu juga kalau ini yang ditakutkan kalau misalnya tiba-tiba dia dia komen itu dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia komen membela diri ini. toh membela diri woi bukan hmm. Nah itu bukan pulsa dari Hai itu nah, itu dari bukan, bukan memang pulsa saya, <laughs> saya memang saya usaha itu nah <laughs> kayaknya ini juga di uh, tadi kan kita bilang kita mau menyeimbangkan toh maksudnya jangan sampai orang hanya mengenal sidrap dari <laughs> dari pastor itu hmm. padahal banyak orang yang orang luar sulsel itu harus tahu bahwa sidrap ini adalah lumbung pangannya sulsel. Iya, bukan, ya. bukan cuma sulsel, iya bukan cuma sulsel. Indonesia, ti Indonesia Timur kalau di masih kan ada Jawa Tengah yang agak luar. Ya, kalau juga Jawa, juga. kalau Jawa kan lain, -lain. Ini kalau nah. tidak salah kan sulsel itu nomor 3 ya lumbung beras ya. Nah, berapa puluh persen itu kan dari sidrap. Dari sidrap. Memang ya. kalau kita masuk di sidrap itu kan dia ya pertama itu tadi ia bilang tidak ada pantainya tuh dari dan nah, ya. uh, sama sebagian besar eh, dana ya, apa tanahnya itu kan datar dan memang hmm. ya, di semua sawah di situ. Sama <s‑>. ini juga Sidrap itu penghasil ayam petelur tuh Ayam telur ya, ayam dan telur. Ayam Halo, dan telur, ayam telur ya, itulah. Itu memang kaya, uh, agak aneh ketika ada orang Sidrap yang dia tidak bukan pegawai, bukan pegawai swasta atau bukan pegawai negeri, dia pengusaha tapi usahanya jauh dari padi dan dan telur seperti teman-teman hmm. kita Kajimpe itu. Orang, <ti> <ti> orang <ti> Rapan tapi <laughs> jual bukan kakaknya tahu mengkhah <laughs> telur kakak kakaknya <laughs> kembali yang ke soal beras tadi ini terus ibaratnya nah kota-kota oh, kan kota-kota kabupaten-kabupaten kan punya kayak misalnya bulu kumbang berlayar jargon oh iya jargon bulu oh, kumbang iya. iya. seboyan seboyan kota adat apa eh hey, bone di bone yang adat beradat bonek beradat bone berada. oh, gua bersejarah yeah, gua bersejarah tapi ini tidak mentung beras kota beras tapi aku kepanjangannya iya. itu iya, bersih, elok, rapi, aman, sejahtera, asik, eh, rahasia, rahasia, rahasia, rahasia, rahasia, rahasia, rahasia, rahasia, rahasia, Kan juga tahu kota dunia Makassar deh. lain ceritanya itu. Juandang, pandang teduh bersinar. Oh, lah. Tekad-tekad untuk hidup bersih, sehat, indah, aman dan rapi. Weh. Kanru Tedong. Tuan-tuan. Eh, kalau menarik dari Tanru Tedong, klub sepak bola. Klub bolanya, Bos. Klub bola, iya. Saya Tandong. dong. Setan sepak bola Tanru Tedong.